serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar baik, kabar menarik dan pastinya kabar bahagia seputar idola kita Leslar tentunya Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini Kembali kita mendapatkan kabar spesial vitamin bahagia Yang disuguhkan oleh Bunda Lesti Gejora Yang saat ini sedang berada di sebuah tempat nih Persahabat ya, Masya Allah Bersama Kak dias Kartanjung Mudah-mudahan kita doakan persahabat Lesti selalu dipermudah segala urusannya Dan kita salvag dengan body goalsnya Bunda Lesti Seperti anak gadis, Masya Allah Bodinya tuh ya, luar biasa Posingan ini direpost oleh akun Les Larsi. Ada kalimat juga yang dituliskan dalam kalimat caption Masya Allah Bunda bodinya Tuh persahabat ya Banyak juga yang salamok dengan bodinya Bunda Lesti Dan persahabat ya Kita lihat juga nih Untuk di kalimat komentar Banyak juga nih persahabat ya Tentunya tanggapan yang diberikan ada komentar dari akun Instagram Fianti85 mengatakan, masya Allah, cantik dan imut tuh, masya Allah banget ya, Alhamdulillah. Sore hari ini kita mendapatkan asupan vitamin langsung dari idola kita. Kemudian persahabat ya kita simak juga postingan yang lain, masya Allah, budal Lesti ini pada ngapain dah, katanya tuh persahabat ya. Tetapi di sini kita melihat banyak sekali tanggapan komentar kocak yang diberikan. Oleh para sahabat Leslar, kita simak. Para sahabat, ada komentar dari Rusdi 82, mengatakan, "Mindset lagi, mood on Juliet, Manchali katanya tuh ya, takut ditagih Bill katanya tuh, aduh lagi ngumpet nih, <guit> katanya takut ditagih Tentunya, billnya, makanya Lesti ini tentunya." posisinya ngumpet nih persahabat ya ada aja nih kelakuan dari fans Masya Allah semoga tetap kompak atau solid untuk selalu mendukung yang terbaik apapun itu buat idola kita berikutnya persahabat kita simak juga ini ada hubungan spesial dari l 2 ID ada tentunya info untuk keluarga Konoha Hai guys, karena sebentar lagi masuk idul kurban apakah kalian masih ingat L2W pernah kurban dua sapi dan dua kambing yang tersebar di pelosok pelosok Indonesia nah kira-kira mimin mau tanya apakah sebaiknya kita buka donasi lagi tahun ini apakah kira-kira ada yang mau berkurban bersama kami jangan lupa jawab di kolom komentar tuh persahabat apakah L2W perlu buka donasi kurban seperti tahun yang lalu ini acara dan tentunya persahabat ya info yang luar biasa mudah-mudahan dilancarkan dan alhamdulillah persahabat ya memang fanbase dari Leslar ini tentunya selalu the best selalu bikin semuanya pastinya bangga dan kita simak juga nih para sahabat tanggapan dari fans Leslar dari akun Indri Anwar31 mengatakan lanjut min semangat ada juga dari Atin Suhartini setuju buka lagi donasi masya Allah banget ya mendukung sekali program-program L2W mudah-mudahan tentunya selalu diberikan kemudahan apapun yang dilakukan berikutnya juga persahabat ya jangan sampai lupa untuk selalu menyaksikan vlog-vlog terbarunya Bunda Lesti dan Papa Bilar di kanal YouTube Let's Learn Entertainment karena vlog terbaru akan disuguhkan persahabat Bunda Lesti pertama kali rekaman di studio baru nih di rumahnya Masya Allah dan untuk jadwal nih persahabat ya di sini kita mendapatkan info jam dlablang jam 6 sore sebelumnya pukul 5 sore bersahabat ya. Tetapi kita tentunya selalu menunggu apapun itu yang terbaik apalagi vitamin bahagia yang kita dapatkan langsung disuguhkan lewat idola kesayangan kita. Berikutnya bersahabat kita simak juga. Ini lagi-lagi bersahabatnya -lagi, masih trending nih tanggapan Lesti. Kali ini dari tribunnews.com Meskipun kini sudah menjadi seorang ibu, Lesti Kejora masih tetap memiliki berat badan yang ideal Kini netizen pun menanyakan kepada Lesti bagaimana bisa memiliki berat badan ideal tersebut Begini nih tanggapan Lesti, itu persahabat, Masya Allah banget ya Pokoknya idola kesengan kita selalu menjadi pusat perhatian, apalagi Al-Fatih Bilar BBL yang selalu setiap harinya tentunya menjadi Pusat perhatian banyak orang Masya Allah, semoga selalu membawa keberkahan untuk banyak orang Dan kita sebagai fans sejati selalu kompak dan solid Mendukung karya-karya terbaik dari idola kita Dan kita masih menunggu cedukan terbaru dan vitamin bahagia selanjutnya di sore hari ini Jangan kemana-mana tetap stay tune Dan pantengin channel ini terus biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik